di bulan Juni tahun 2021, selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus. Di bulan Juni tahun 2021, selanjutnya kita akan mengambil kartu kader pekerjaan seorang Taurus. Di bulan Juni tahun 2021, selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus. Di bulan Juni tahun 2021,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 Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Secara umum Seven of Swords itu diartikan melangkah ke depan namun mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan dan di sini menggambarkan kesehatan seorang taurus di bulan Juni tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang dimana di seorang taurus ingin bangkit namun ia selalu mengingat masa lalu ataupun trauma masa lalu sehingga di sini kesehatannya akan menurun dan disini juga menggambarkan bahwasannya seorang Taurus disarankan baiknya melupakan masa lalu dari masa lalu sehingga akan berdampak positif kepada kesehatan di bulan Juni tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah naik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan disini menggambarkan Seorang Taurus mengingat masa lalu, yang dimana di sini masa lalu tersebut ia dapat, disaat berusia di bawah 30 tahun, sehingga akan menampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Taurus agar bangkit dan agar lebih semangat lagi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah DMPs Secara umumnya di itu diartikan orang yang berpengaruh, orang yang memberikan saran, orang yang memberikan motivasi, orang yang memberikan semangat, seseorang yang memelihara seseorang orang tua. Dan jika kartu di antres, kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang taurus sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang berpengaruh yang memberikan saran kepada seorang taurus agar bangkit dan memulihkan dari kesehatan yang menurun di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah 5 of tackle Ataupun 5 poin. Secara umumnya 5 of tackle itu diartikan Suatu perubahan perlu dilakukan Suka membantu orang lain Namun diri sendiri masih keadaan butuh Ataupun diri sendiri masih memerlukan bantuan dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus di bulan Juni tahun 2021 akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Taurus baiknya mengkontrol menata, meniti kembali keuangannya, yang dimana di sini menggambarkan juga bahwasanya seorang Taurus baiknya menata kembali keuangan dan barulah membantu orang lain, karena di sini digambarkan seorang Taurus suka membantu orang lain. Namun di sini seorang Taurus sendiri sedang memerlukannya sehingga disarankan seorang Taurus baiknya mengkontrol menata kembali ke uangannya lebih bagus lagi agar mendapatkan kehidupan rezeki yang akan meningkat di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang taurus keuangannya akan mengalami peningkatan apabila di disini mengkontrol menantang lebih kembali keuangannya yang dimana disini seorang taurus mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan di disini seorang anak akan mendoakan serta mendukung seorang taurus agar keuangan serta restinya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan jika kartu di Inggris kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang taurus disini menggambarkan Sosok yang berpengaruh, sosok yang memberikan doa kepada seorang Taurus adalah seorang anak, yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta karir seorang Taurus, dan di sini disarankan kepada seorang Taurus menata kembali kehidupan, memperbaiki kembali keuangan, berulang, membantu orang lain, dan untuk kartu karir, pekerjaannya adalah four of one ataupun empat tongkat sejarah four of one itu diartikan tentang tujuan hidup dan arah tujuan hidup dan di disini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Taurus di bulan Juni tahun 2021 karirnya akan mengalami sedikit peningkatan yang dimana disini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan dan rezeki seorang Taurus sendiri dan di disini juga menggambarkan bahwasanya seorang tewis berhasil memilih jalan kehidupan jalan pekerjaan yang dimana sini mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang tewis akan didukung dimotivasi serta didampingi oleh pasangan seorang tewis untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of otak itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Taurus, serta seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, karir pekerjaan seorang Taurus akan mengalami peningkatan di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Taurus akan memberikan pekerjaan kepada seorang Taurus, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan Taurus sendiri. Dan di sini juga, Orang-orang terdekat masuk pasangan, orang tua akan mendukung seorang Taurus untuk mendapatkan kain yang lebih bagus dan mendapatkan keuangan serta rezeki yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021. Dan jika kartu di MPS kita gabungkan dengan kartu kain pekerjaan seorang Taurus di sini menggambarkan. Sosok seseorang yang lebih tua dari Taurus merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh yang memberikan motivasi serta memberikan karir pekerjaan kepada seorang Taurus di bulan Juni yang berdampak positif kepada kehidupan, keuangan serta rezeki seorang Taurus sendiri yang dimana sini menggambarkan karirnya akan lebih bagus, kehidupan lebih bagus serta rezekinya akan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan nah, adalah Egg of Cup ataupun delapan. Ya, secara umumnya egg of cup itu diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri, merenungi diri sendiri untuk menemukan solusi atas masalah yang ada pada dirinya ataupun atas masalah yang ada pada diri sendiri. Dan di sini menggambarkan. Untuk hubungan asmara seorang taurus di bulan Juni tahun 2021, hubungan asmaranya di sini mengalami miskomunikasi sehingga di sini seorang taurus perlu menemukan jawaban di dalam diri sendiri, perlu merenungi diri sendiri, introspeksi diri, dan perlu memperbaiki hubungan asmaranya bersama seorang pasangan di bulan Juni tahun 2021. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang taurus akan menemukan jati diri dan menemukan solusinya serta mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan hubungan asmara seorang Taurus di bulan Juni tahun 2021 mengalami beskomunikasi sehingga disini disarankan kepada seorang Taurus baiknya memperbaiki merenungi serta mendapatkan jawaban di dalam diri sendiri yang dimana di sini tidak bergantung kepada orang lain, karena di sini seorang taurus perlu mendapatkan dukungan dan mendapatkan doa serta motivasi dari seorang anak yang merupakan anak taurus, ataupun anak sahoda, atau sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan solusi untuk kebahagiaan bersama seorang pasangan di bulan Juni tahun 2021 adalah dengan mendapatkan sebuah keturunan ataupun seorang anak. Dan jika kartu di-endres kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Taurus yang dimana di sini menjadi kunci ataupun menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Taurus di bulan Juni tahun 2021 untuk hubungan asmaranya dan untuk angka kehubungan seorang Taurus di bulan Juni itu berada di angka 7, 75, 54